jika suami istri berhubungan setelah itu dia berwuduk dan mandi berwuduk dan mandi wajib pagi hari kalau dia sanggup dia mandi malam kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu karena listrik tak jalan karena air tak ada dia berwuduk saja sebelum tidur besok sebelum azan subuh baru dia mandi yang paling abdol mandi supaya badannya waktu tidur itu bersih kalau tak sanggup tak dingin dan sebab lainnya maka dia berwuduk saja wuduk pun tak bisa maka tayam mom. tayam mum tak bisa bekerja kok bisa nah. jelas jika suami istri berhubungan tiba-tiba istrinya mensituas La hatta jangan kamu dekati perempuan itu kecuali dia sudah suci dia berhubungan maaf-maaf-maaf cakap dalam keadaan suci maka hukumnya ibadah lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya dia tak tahu bahwa hari itu datang maka dia berhenti, nyambah diteruskan ya. karena sudah datang larangan tak boleh melakukan hubungan kelamin dan secara medis penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal saya tak bicara medis Nanti kalau saya bicarakan medis, ini, dokter pun terheran-heran. Begitulah hebatnya ajaran agama Islam. Tak boleh berhubungan. Saya tak tahan tujuh hari Pak Ustadz. menunggukan kan tujuh hari naik kok bun. Itulah maka disyariatkan namanya emergency door. Kita kalau naik pesawat, kata Pramugari. All of our passenger semua penumpang kita naik dari pintu kanan dati. tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi maka dibuka pintu emergency door poligasi dia kecepatannya 300 tenaga kuda. sanggup jangan menengok perempuan mendengar suara bencong pun menaksu. kata ada solusi lain nah, kan maka dosen kami dulu Bininya meminangkan Bininya itu meminangkan Tapi tidak semua perempuan siap Tidak semua perempuan Jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam Laki-laki tidak bisa menikah lagi Tanpa surat persetujuan dari suami dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan matre 10.000 ribu, yang dulu 6000 ribu sudah naik sekarang, ingin mengikuti harga bensin nah, makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena kertas dan matre mana tahu kita sedang mengigau dipakai abang ya kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan, waspadalah perempuan yang sanggup tapi kalau dia tidak sanggup perempuan punya hak namanya khuluk setuju aja deh nanti adik cepat masuk surga tanpa hisap banyak cara yang lain kau pikir kau aja yang ngaji kau pun ngaji cuman bab itu aja yang lain kau tak tahu kau bodoh ya, racun kau nanti Aku siap di madu kalau kau mau diracun. <tutuk>